Wah, wow, ada robot bagus sekali robot Lego, teman-teman. Ya, kita lihat robot bayi, teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Ini robot apa? Lontong, teman-teman. Ya Allah, teman-teman. Lucu sekali, teman-teman. Ini merek bayi. Oke, kita hmm, Kita lihat robotnya Noh ya, teman-teman. Teman-teman Pak Amin yang suka nonton kita lihat tuh, oh, oh robotnya copot. Teman-teman, nah ini robotnya Ibrahim. Teman-teman, kita lihat tuh ya, nah, robotnya kayak kenangan ribut. Teman-teman, pada berantakan. Teman-teman, tuh assalamualaikum. Teman-teman, Pak Amin lagi cari mainan. Wow, di sini ada Lego. Bagus sekali, teman-teman nanti nanti kamu lihat yang kamu itu masuk teman-teman jagain nanti ditabrak yang kamu teman-teman wow robotnya bagus-bagus teman-teman coba lihat yang bayi yang bayi uh yang bayi dia rupanya bikin tank teman-teman wah hebat sekali bayi teman-teman ya gimana senyumnya teman-teman bye nah. sekarang kita lihat yang Kakak Ibrahim teman-teman. Oh, eh, Kakak Ibrahim lebih bagus juga teman-teman. Dia bikin apa robot apa ini? Namanya kata, kakak. Kakak. Ah. Oh, robot polisi. Oh, robot polisi. Hebat Bapak, sekali. Oh, bapaknya polisi ya. Masya Allah. Wow, oh, teman, itu nya Hebat sekali teman-teman. Kreasi anak bangsa teman-teman. Ah, yang ini Abang Nuh teman-teman. Apa kamu bikin apa, Abang Nuh Robot, robot Robot apa ini? robot Hah? Namanya robot apa? robot Ketek laba ha? Hah? Kretek. Oh, iya. Ya Allah, robot ini buat apa fungsinya, teman-teman? Untuk -teman? tembak tembak Tembak. Oh, ini bagus nih tem robot polisi ngatur lalu lintas, teman-teman. Oh, yang ini ini wow, yang bayi bagus juga, teman-teman dia robotnya robot ini teman-teman robot apa robot tank tuh wah banyak teman-teman kita temu mainan teman-teman teman tuh tuh banyak banget teman-teman wah mainan pada berantakan teman-teman oke teman-teman sudah dulu ya teman-teman ya video dari Pak Amin cari mainan jangan lupa like comment and subscribe hey